Halo, selamat datang teman curhat semuanya Makasih lah udah beli kelas yang memungkinkan kamu Biar memaafkan bisa jadi lebih mudah Bareng aku, Snowflake Jadi... Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau semua konten yang ada di sini itu murni aku ngeluarin isi kepala aku sendiri based on pengetahuan dan pengalaman yang aku punya. Soal maaf memaafkan. Hopefully apa yang aku share di sini bisa bantu kamu untuk mempermudah dalam meminta, menerima bahkan memberi maaf. Gitu. Semuanya aku harap bisa jadi lebih mudah. Oke. Okay. Jadi sekarang Udah siap memaafkan Nah buat kamu yang udah siap memaafkan Yuk Jadi di sini Ada empat bahasan besar Yang bakal kita obrolin Yang pertama adalah Apa yang bikin memaafkan Jadi lebih sulit Terus yang kedua Bahan obrolannya adalah Apa yang bikin memaafkan Jadi lebih mudah Terus Bahasan ketiga adalah framework, dimana nanti maafnya datang sendiri, dan yang terakhir, waktu Indonesia bagian memaafkan. Di sini ada dua bahasan tentang gimana caranya aplikasiin semuanya untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Gitu, nah, kurang lebih kayak gitu, guys. Jadi, di sini kita punya tiga topik kita punya tiga topik terus disini juga kita punya tiga topik oke disini kita ada tiga framework atau tiga tahap framework dan disini ada dua bahasan ada dua topik oke jadi kurang lebih kita bakal bahas ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 Ada 11 bahasan yang bakal kita obrolin ke depannya Buat kamu yang penasaran ya udah, ayo Karena kelas ini khusus untuk orang-orang yang susah memaafkan Hopefully kita bisa mulai dengan alasan Kenapa sih kok memaafkan jadi lebih sulit maksudnya. Oke, okay. ada di video selanjutnya. Lanjut, nonton di video selanjutnya aja oke. Okay?